pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang Perkutut gaib Walik Sampah Berikut adalah pemaparan kami Perkutut Walik Sampah ada yang meyakini ada pemilik gaibnya yaitu Dewa Ganesha Perkutut ini memiliki ciri di bulunya yang terbalik Ada juga yang menyebutnya sebagai Perkutut Katurangan cakra. Untuk tuah perkutut kaca silahkan silakan klik link di deskripsi video ini. Jika dibandingkan terlihat mirip dengan keadaan ayam. Perkutut jenis ini baik dipelihara oleh siapapun. Pada video sebelumnya kami menerangkan tuah perkutut ini diyakini bisa menghindarkan pemiliknya dari segala macam mara bahaya. Terutama kiriman ilmu hitam bisa berbalik kepada pengirimnya dan bisa menetralkan segala sesuatu yang negatif. Kenapa demikian? Perkotet ini ada yang meyakini memiliki daya gaib Dewa Ganesha Sebagaimana yang kami ketahui Dewa Ganesha adalah Dewa kecerdasan, keberuntungan, dan kemakmuran Dewa Ganesha mewakili kekuatan dari yang maha tinggi Yang menyingkirkan rintangan dan menjamin kemenangan dalam pencapaian manusia Sedemikian rupa penggambaran Dewa Ganesha Sehingga dia diwujudkan dalam perpaduan Antara bagian manusia dan hewan Ini mengilustrasikan beberapa persepsi filosofis Tentang kepentingan spiritual yang mendalam Yang memiliki peran besar dalam memuja Dewa Ganesha Dia dilambangkan dengan kepala gajahnya Menurut besar dan tunggangannya adalah seekor tikus kecil Ganesha melambangkan kebijaksanaan dan pengetahuan Dia adalah fitnah harta Atau pemusnah semua rintangan Kepala gajah Ganesha adalah simbol kebijaksanaan Dan telinganya yang lebar menandakan bahwa ia mendengar segala sesuatu yang dikatakan oleh para pemujanya. Ada banyak legenda dan cerita yang berkaitan dengan Dewa Ganesha. Yang mengajarkan kita banyak hal dan juga fakta mengapa Dewa Ganesha adalah Dewa Kebijaksanaan. Dari tutur nular yang kami ketahui, inilah 6 pelajaran hidup yang menakjubkan yang dapat kita pelajari dari Dewa Ganesha. Dewa Ganesha atau sering juga disebut dengan Ganapati atau Winayaka. Ini merupakan dewa yang perwujudannya campuran antara hewan, gajah, dan manusia. Seperti diketahui kalau Ganesha ini merupakan dewa yang memiliki kepala gajah dan bertumbuh manusia. Dewa Ganesha ini merupakan putra dari Dewa Siwa dan ibunya adalah Dewi Parwati yang merupakan bentuk lain dari Dewi Durga. Dewa Ganesha ini sangat disayang oleh ibunya. Oleh sebab itu Dewa Ganesha ini selalu dimanja oleh ibunya. Seperti kita ketahui kalau Dewa Ganesha itu memiliki tubuh yang gemuk dan dengan kepala gajah. Nah, meskipun demikian sebenarnya ada beberapa filosofi yang bisa kita petik dari bentuk Dewa Ganesha yang gendut itu. Nah, berikut adalah beberapa filosofi yang ada pada Dewa Ganesha. Pertama, kita mulai dari bagian kepala yang terdiri dari beberapa bagian. Kepala besar melambangkan kita sebagai manusia seharusnya lebih banyak menggunakan akal daripada fisik dalam memecahkan masalah. Mata yang sipit berarti konsentrasi. Pikiran harus diarahkan ke hal-hal positif untuk memperbaiki daya nalar dan pengetahuan. Dua telinga besar yang mengajarkan supaya kita mendengar orang lain lebih banyak. Kita selalu mendengar, tetapi jarang sekali kita mendengarkan orang lain dengan baik. Dengarkan ucapan-ucapan yang membersihkan jiwa dan seraplah pengetahuan dengan telingamu. Satu gading yang patah untuk mengurap kitab suci di atas daun tal satu gading berarti kesatuan simbol ini menyarankan manusia hendaknya bersatu untuk satu tujuan mulia dan suci memiliki mulut yang kecil dan hampir tidak kelihatan karena tertutup belalainya yang dengan rakus menghirup rasa Manisan susu ilmu di tangannya Mulut yang kecil itu mengajarkan agar kita mengontrol gerakan mulut dan lidah Maksudnya adalah bahwa kita harus mengurangi pembicaraan yang tidak-tidak Sementara belala yang menjulur melambangkan efisiensi dan adaptasi yang tinggi beralih ke badan Ganesha yang besar hal pertama yang kita lihat pastilah perutnya karena perut itu memang buncit Ganesha memang selalu dimanja oleh Ibu Parwati istri Siwa sebagai anak kesayangan perut buncit melambangkan keseimbangan dalam menerima baik buruknya gejolak dunia dunia diliputi oleh sesuatu yang berpasangan yakni pasangan dua hal yang bertolak belakang ada senang, ada pula sedih ada siang, ada pula malam ada wajah suram kesetiaan dibalik tawa riang kita dan sebaliknya ada keriangan dan semangat dibalik kesenduan kita itulah hidup dan kita harus menyadarinya Tangan kanan depan bersikap abaya hasta, memberi berkat kepada pemuja umat manusia. Selain itu, beliau juga memberkati dan melindunginya dari segala rintangan dalam usaha pencapaian Tuhan. Tangan kanan belakang memegang kapak. Dan kapak itu, beliau memotong keterikatan para faktanya dari keterikatan duniawi tangan kiri belakang memegang tali dan dengan tali beliau menarik mereka untuk semakin dekat dengan kebenaran kebajikan dan cinta kasih serta intelektualitas kemudian pada akhirnya beliau mengikatnya untuk mencapai tujuan umat tertinggi Tangan kiri depan membawa modaka, manisan. Dipegang oleh Dewa Ganesha, perlambang pahala dari kebahagiaan yang beliau berikan kepada pemujanya. Terakhir ada seekor tikus yang selalu berada di dekat Ganesha. Tikus seperti sifat hewan aslinya adalah hewan yang penuh nafsu menggigit Hewan pengerat ini memakan apa saja untuk memenuhi hasrat perutnya. Demikianlah tikus dijadikan lambang nafsu dalam figur Ganesha. Lalu, mengapa tikus itu menjadi tunggangan Ganesha yang berbadan berat dan tinggi? Ini jawabannya sangat sederhana: tikus yang dibarengkan sebagai nafsu harus ditundukkan. Kita harus bisa menjadikan nafsu sebagai kendaraan sehingga kita dapat mengendalikan nafsu. Namun saat ini justru sebaliknya, banyak manusia kini menjadi kendaraan dari nafsunya sendiri. Banyak dari mereka yang tidak bisa mengendalikan nafsunya sendiri, sehingga mereka terkadang dibuat susah oleh nafsunya sendiri. Nah, itulah sedikit penjelasan dari filosofi Dewa Ganesha semoga bermanfaat dalam kehidupan ini Jadi kesimpulannya adalah di Manandoro dari perkutut ini Harus sudah pasti bisa mengendalikan segala bentuk Keterikatan kita dari keduniawian Dan selalu berjalan pada jalan yang benar Dengan selalu berbuat baik Dan pastinya tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain agar bisa mendapat pahala yang baik dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Ada banyak sekali tuah katurangan burung perkutut yang menjadikannya spesial